Leslar memang selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Apalagi terkhusus untuk Mas Wawan dan Mbak Wawan Selalu saja ngintili Leslar kemanapun pergi Kali ini persahabatnya dari belakang, tentunya Mas Wawan ngikutin idola kesayangan kita Dan kecidup ya momen kiut, Lesti dan Bilar Persahabat, perhatikan deh tangannya Papa B yang langsung memegang tangan kudal Lesti Masya Allah, momen begini aja sudah membuat kita happy Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia, rumah tangganya rukun, sakinah, mawadah, dan warahmah. Kita lihat bersahabat ya, begitu banyak juga tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Instagram. Fowli mengatakan, Masya Allah jodoh kesayangan. Kita tunggu di MRB Clothing Line cece Outfit Bunda Lestu. Masya Allah semuanya sopok banget nih dengan outfitnya Bunda Lestu Kejiora. Ada juga persahabat tanggapan dari akun Evyulis di situ mengatakan, masyaallah suka leslar seperti ini banyak quality time untuk berdua tanpa harus banyak bawa pasukan dan santai dalam menjalani kehidupan semoga allah selalu melindungi leslar, amin, Masya Allah. doa doa baik selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai leslar family. Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat di sini ada momen cidukan juga. Begitu banyak orang-orang yang ingin minta foto, yang ingin berfoto langsung dengan Lesti dan Bila. Real life emang indah persahabat. Yakin sih ya yang di sosmed ngadi-ngadi kalau ketemu juga ikutan antri foto tuh bersahabat Masya Allah makin kagum, makin bangga dan pasti makin selalu bahagia dengan idola Kesayangan kita dengan siapapun selalu humble, luar biasa kita lihat juga persahabat ya, ada tanggapan komentar. Ada tentunya banyak respon yang diberikan, diantaranya dari ikun Zainab Zahra 963. Kalau di sosmed akun bodong satu orang akunnya banyak, makanya kalau ada akun bodong gak jelas tinggalin blokir aja. Nanti, ya. Kemudian juga selanjutnya kita lihat ada kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah persahabat ya, untuk teaser lagu Bunda Lesti Insan Biasa sedang nangkring di dua trending. Sebelumnya per sahabat ya, bangun cek tadi belum ada tentunya trending Tiba-tiba per sahabat ya, Masya Allah luar biasa Sudah nangkring aja di nomor 2 Ini satu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang tentunya warga Konoha dapatkan dan rasakan Kita lihat juga banjir tanggapan komentar Di antaranya persahabat dari akun Keith Linai mengatakan Masya Allah tadi ngintip belum trending sama sekali Kok tiba-tiba udah dua aja, inilah tentunya hebatnya Les Lovers. Begitu kompak, begitu solid untuk selalu mensupport dan tentunya mendukung karya-karya Lesti Kejora. Berikutnya komentar dari Leslie Ranskar KM mengatakan, masya Allah baru teasternya udah yang kedua, gimana fullnya? Wah, yang panas makin panas. Panik nggak? Panik nggak? Pasti panik lah masa enggak. Katanya tuh, setiap trending bersahabat gas gaskan sampai pucuk. Apalagi tanggal 15, persahabat, ini adalah kesayangan kita akan launching single terbarunya dengan judul Insan Biasa. Sekaligus ada acara mini-konser. Ini membuat kita makin gak sabar juga untuk menyaksikan penampilan Bunda Les di Kejora. Berikutnya, persahabat, disimak juga diunggungan Kazaskia Sungkar. Sebelumnya, persahabatnya, Masya Allah, mengunggah foto cantik Bunda Lesti makin gak bisa move on dengan penampilan Bunda Lesti yang begitu sangat cantik di acara fashion semalam. Bikin bangga, bikin kagum, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan buat Lesti kejora maupun Rizky Bilar. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak nih outfitnya Leslar Dimulai dari outfitnya Bunda L nih persahabat ya Outfit Bunda L yang paling tentunya dikagumi oleh warga Konoha Ini merek sejarah nih persahabatnya Untuk atasan persahabat ini dibanderol seharga Rp 699.900 Dan untuk bawahannya ini mencapai Rp 1.099.900 Berkah barokah ya untuk Leslar Dan kita lihat juga persahabat untuk outfitnya Papa B semalam kemeja yang dikenakan oleh Papa Bilar saat menjemput Bunda Lesti di acara Fashion Show, ini harganya juga bukan kaleng-kaleng. persahabatan untuk baju kemejanya dibantul 3 juta 27138 Dan untuk sepatu yang dipakai oleh Papa B ini mencapai 2 juta 217.000 Masya Allah. Mudah mudahan rezeki dalam kesenian kita bisa nular ke kita semuanya. Amin.